Hai semua, selamat datang di saluran Youtube kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas 4 pesan bijak dari seorang motivator dan pengusaha sukses di Indonesia, yaitu Bang Chandra. Pesan pertama dari Bang Chandra adalah, tidak ada kesuksesan yang instan, semua butuh proses. Artinya, untuk mencapai kesuksesan, kita perlu bekerja keras, sabar, dan tekun. Contohnya, Bang Chandra mencapai kesuksesannya melalui kerja keras dan ketekunan Pesan kedua dari Bang Chandra adalah Berhenti mengeluh, mulailah berterima kasih Artinya, kita perlu fokus pada hal-hal positif dalam hidup dan bersyukur atas apa yang kita miliki Bukan terus-menerus mengeluh dan meratapi kekurangan atau kegagalan Pesan ketiga dari Bang Chandra adalah Berani bermimpi besar dan berani mengambil risiko Artinya, penting untuk memiliki mimpi besar dan berani mengambil risiko untuk mencapainya Tanpa mengambil risiko, kita tidak akan pernah tahu seberapa jauh kita bisa mencapai potensi kita Pesan keempat dari Bang Chandra adalah Jangan takut gagal, tapi takutlah tidak mencoba Artinya, kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tapi ketakutan untuk mencoba bisa menjadi penghalang untuk mencapai sukses. Kita perlu berani mencoba, belajar dari kegagalan, dan terus mencoba lagi hingga mencapai tujuan kita. Nah, itu tadi keempat pesan bijak dari Bang Chandra. Mari kita coba untuk merenungkan dan menerapkan pesan-pesan bijak tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.